Sekarang aku terima kenyataan yang sulit ku menanti. ataukah sudah jalanku? Rasakan cerita hampa yang ada. Tak pernah aku bayangkan. Arti cinta ini kau makan hati, dan kau sakiti perasaanku. Apakah arti cinta ini kau tinggalkan luka? Aku terima kenyataan yang sulitku ku mengerti, ataukah sudah jago rasakan cerita hampa yang ada? Yang kan hati cinta ini kau mainkan hati kau sakiti perasaanku apakah hati cinta ini kau